oke, okay, gimana guys kondisi teman-teman sekalian sehat ya, semoga yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kalau sakit kita bersabar, karena sakit itu merupakan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita sakit, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, dan semoga yang sakit tetap diberikan ketabahan dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya pernah membaca ataupun mendengar Ya, daripada seorang habaib, dia mengatakan bahwasanya kalau kita sakit, jangan buru-buru ke dokter. Ya, nikmati sakit itu terlebih dahulu, lalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kalau kita sakit, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, rindu dengan keluh kesah kita kepadanya, dan juga rindu untuk meminta agar supaya kita itu meminta kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah. ya makanya istilahnya kalau kita sakit itu jangan sampai kita cepat-cepat minum obat ya kalau sakit diamkan dulu kita rasakan dulu ya kan nah baru setelah itu kita baru minum obat meminta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih guys sudah tengok video ini dan sebelum menonton video ini lebih lanjut langkah baiknya teman-teman sekalian untuk subscribe, like, dan share ya silahkan komen juga ya karena di video saya itu banyak sekali orang yang nonton, tapi nggak ada yang komen gitu, guys. Kenapa sih, gitu kan? <laughs> Apakah istilahnya ya nggak ngerti juga sih? Saya juga kalau menjadi penonton YouTube nggak senantiasa komen gitu, tapi nggak apa-apa ya, guys. Yang penting di-share ya ke sosial media teman-teman sekalian agar supaya channel ini berkembang lebih besar lagi. Oke, okay, di sini ada sebuah video, guys, yaitu dari Abang Toha Channel. Dan Masya Allah beliau ini ya Karena nge-share kebaikan-kebaikan yang ada di sana Di Malaysia dan juga bagaimana suasana yang dialami oleh TKI di sana Nah di sini guys berbeda Ini baru upload ya Satu jam yang lalu gitu Ternyata syarat menikah sama gadis Malaysia mudah sangat Oh my God Ini buat yang jomblo-jomblo Buat yang single-single ya Kalau sudah punya istri Jangan dulu deh Jangan ya So saya ingin tahu banget bagaimana istilahnya syarat menikah dengan gadis Malaysia guys Kalau istilahnya waktu saya berada di Arab Saudi itu sangat-sangat mahal sekali Kalau kita mau menikah dengan cewek ataupun gadis yang ada di Arab Saudi guys Karena pesempat kita tanya itu sama orang Burma saja Sama orang Burma dia meminta mahar sekitar 20.000 sampai 30.000 rial untuk maharnya saja kalau istilahnya kita meningkat dengan orang Arab Saudi itu sangat tidak mungkin juga sih tapi istilahnya maharnya itu sangat-sangat mahal bisa rp ribu, ribu, seperti itu guys ya dikali aja tiga gitu kan 150 juta itu untuk maharnya saja sedangkan untuk gedung pernikahan itu juga yang nanggung cowoknya dan harus punya rumah Kalau tidak punya rumah dia nggak mau guys Nah di situ itu tradisi di Arab sana Tapi di Malaysia saya kurang tahu Apakah sama dengan Indonesia Atau bagaimana So kita lihat saja guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Jadi kemarin pada ramai-ramai bertanya ya Eh tolong kenalan sama Kak Ci Tolong sama kenalan sama Kak Ci Apa okay. kalian sudah siap? siap melamar apa kalian memang masih jomblo semua ya harap-harap kalian masih jomblo bukan sebuahnya darat ya <laughs> lah, kok bisa mas ya biasanya itu laki-laki kalau melihat gadis cantik weh matanya itu loh matanya Otot semua kok bisa iya terus yang awalnya sudah beristri ngaku bujangan terus yang awalnya sudah punya pacar jomblo jomblo <laughs> dan ini mamanya Kak Cik. Oh ya, masya tadi, Allah ya, udah dibilang dari tadi Kak Ciknya sedang berdandan, sedang mandi, sedang berpuas ria ya apa ria itu? Apa bersolek? Oh sedang bersolak. bersolek. Tunggu ya sebentar Kak Cik, nanti kalau sudah siap mandi, siap bersolek okay. nanti kita langsung ajak ngobrol bareng. Jadi a jangan sampai di skip videonya ya. Oke. Okay. Ma, iya apalagi. Kalau saya dengar-dengar, ya kan iya, saya lihat-lihat iya. itu loh saya baca baca berita katanya kalau cewek Malaysia uh -huh. makin cantik makin mahal lamarannya betul atau tidak tidak tidak betul tidak. oh tidak betul tidak betul nah ini untuk mamahnya ini ya jadi pemikiran ataupun pendapat dari mamanya jadi mamanya ini bisa dikatakan semakin cantik semakin mahal itu tidak betul guys Yang bagi benar, mama. ah bagi dia bagi, bagi mama, mama Tak betul. Kalau ya? kita bagi minta duit berlebihan dengan kemampuan dia, itu namanya jual anak. Oh. oh ho, ho, ho. Betul sih betul sih guys. Apa yang dikatakan uh, makcik ini? Kalau kita istilahnya minta duit lebih daripada istilahnya kemampuan dia, berarti kita jual anak kita. Dan belum tentu istilahnya anak itu akan bahagia nantinya kan? Ah uh, benar sih. Benar banget belum tahu anak kita ke depan tu bahagil ah betul, oh, hmm, betul. Uh, buat besar besaran apa sih kita tak tahu nanti dibutang sana butang sini nak buat oh berutang lagi teguh kan kalau dah kawin nanti benar sih oh my god jadi kita banyak juga disampaikan oleh motivator motivator di Indonesia ya guys bahwasanya kalau kita menikah jangan gede gede kalau kita nggak mampu ya kan Ah, yang akhir-akhirnya berhutang sini, berhutang sana Setelah menikah, mumet alias pusing alias pening kepala Nak bayar hutang tuh macam mana Sebab belum ada kerja lagi kan Pendapatan itu-itu aja untuk kehidupan keluarga Jadi sebaiknya kalau kita menikah, biasa-biasa saja Jangan terlalu besar-besar seperti itu Agar supaya apa? Kita boleh berjimat dengan harta kita sehingga setelah menikah kita ada plan nih nak buka bisnis apa ya kan. Jadi saya kasih tahu ya buat teman-teman semua kalau menikah ya kan jangan terlalu besar, jangan terlalu besar perayaannya. Tapi berjimatlah ya kan. Kalau bisa istilahnya hanya mengundang jiran-jiran biasa, hanya macam kenduri biasa, tak apa. Nah, yang penting kita istilahnya mengadakan pemberitahuan kepada halayak ramai macam kenduri kawin nama macam tuh agar supaya orang-orang tahu ah tidak menjadi fitnah macam tu lah ah. oh. tak bahagia tak bahagia Ini betul ya kak Cik masih mandi Mas aduh Masi mandi. lama ya eh. wah mana kak saya belum lihat lagi guys belum tidak usah ketar, -ketar. <laughs> Jomblo, tidak usah kata -kata. Saya bukan jomblo, nah, saya temen, udah menikah ya. Bekerja, ini bekerja, beriman. Nih syaratnya Maci ini guys ya. syaratnya makcik ini jadi buat teman teman semua yang nonton video ini ya kan. Ini ada syarat daripada makcik ya. Rajin bekerja, rajin bekerja beriman. Oh beriman. mantap ya. Yeah buat teman-teman yang sholatnya rajin pasti ya Allah akan menyediakan jodoh yang baik ya boleh mengaji juga masya Allah masya Allah bertanggung jawab bertanggung jawab yang penting ada kerja ya iya kalau pengangguran kan susah kalau udah kawin jangan sampai tidak kerja betul nanti anak bini mau dikasih makan apa nah, nah itu tuh lagi kecil mau bapak tanggung ya. ah nah, mantap yeah. uh, jadi intinya gini ya mak uh, kan udah dibilang tadi mama yang nah. penting tanggung jawab bekerja. betul jangan yeah. sampai tidak bekerja yeah. namanya sudah punya istri kan yeah. masa tidak mau bekerja yeah. so. tapi kebanyakan sekarang ini budak-budak tidak pikir tanggung jawab ada juga ya Ma? Oh. ada banyak tuh yang jadi jadi cerai bera itu uh, sebab tak pikir tanggung jawab Betul. Pada karena tanggung jawab itu sangat-sangat besar sekali ya guys istilahnya kalau kita menikah sudah istilahnya kobil tunikah ke khawata Zwiijahabimahkur maka tanggung jawab orang tua itu semua sudah mengalir kepada kita guys jadi kalau kita istilahnya ya sudah menikah seperti itu, tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu sangat-sangat besar daripada orang tua si cewek seperti itu guys. Karena kita sebagai imam nantinya dan apa-apapun yang mereka istilahnya perlukan itu kita yang nyiapin guys, seperti itu. Allahu akbar. Ha, memang dan berat waktu, ya. waktu ingin meminang kan janjinya sangat manis-manis Iya Iya, nyanyikannya bikin nafsu. Betul. Kalau pikir Para... nafsu jauh-jauh lah jangan dekat dengan mau kau lah. jangan dekat. <laughs> oh pra, uh, peringatan guys. Iya. Para jumblo jumblo jumblo jumblo. Eh maci ini mungkin nggak paham ya bujang lah bujang. Kan belum punya pasangan jadi dipanggil jumblo. Para jumblo jumblo jadi jangan kalian tuh memikirkan nafsu kalau mau nikah betul nggak mas? Betul. betul. Kalau kalian memikirkan nafsu akhirnya nanti ke perjalanan pernikahan itu nanti tidak bagus ya maya iya yeah, betul hmm. Ya nah, terus Yang satu kalian tuh Yang pasti kalau sudah ingin menikah Pasti harus punya niat Tanggung jawab Bekerja itu pasti, pasti. Betul Buangan sampai tidak bekerja Nanti kalau tidak bekerja Anak bini mau dikasih apa Ma, iya. betul. Kan, Ma? hasil. Nah betul masak makan cinta ya kan Makan cinta Nggak kenyang-kenyang dong Ini kebanyakan biasa kadang-kadang Kalau udah punya anak bini Ada juga mah Yang tidak mau bekerja Banyak ya. Makan hasil bini Banyak Ada Allah. juga yang Bininya yang bekerja ya, Ma, ya? Iya Terus lah Takinya tidur Sudah. juga ada, Aduh. Tapi itu sebagian, mas. Sebagian. Nah, Enggak semua. Enggak semuanya laki-laki seperti itu. Iya. Yeah. Nah, nanti kalau seperti itu saya didemo para laki-laki loh. Wah, yeah. tuh channel ini. Iya. Yeah. Laki-laki gitu. Yeah. Oke okay, cukup sampai di sini obrolan kita. Aduh. Dan nah, ini kebetulan Kakci ini sangat lama sekali ya. Mungkin, <laughs> mungkin besok, besok Kakci akan datang ya. Oh baiklah. Kita harus sabar ya. Oh my Jangan lupa, kalau suka dengan channel ini, subscribe, like, and comment share ya. Oke, okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi ya, syarat menikah sama gadis Malaysia. Jadi, persyaratan ini tergantung daripada individualnya, daripada orang tuanya. Ada yang ya udahlah, yang penting kamu itu bertanggung jawab kepada anak saya. Pekerjaan sudah oke okay, gitu kan. Oke okay, menikah tapi Aci ini tadi yang ditekankan oleh beliau adalah istilahnya beragama rajin sholat dan juga bisa mengaji So ini kriteria yang sangat-sangat bagus sekali guys karena kenapa banyak di luar sana istilahnya tidak mementingkan hal ini karena agama itu yang paling penting Ya, kalau saya bilang agama itu paling penting. Kebanyakan orang yang istilahnya agamanya kuat, ya kan ibadahnya kuat dan juga istilahnya bisa dikatakan bertanggung jawab juga. Maka di situ kehidupannya lebih selesai dibanding orang yang istilahnya agamanya berantakan seperti itu. Jadi kalau boleh dikata agama itu kan membimbing kita Memberikan istilahnya petunjuk dan juga panduan kepada kita Bagaimana istilahnya menjalin kekeluargaan Bagaimana istilahnya menjalin kehidupan setelah kita berkeluarga Sebagaimana yang sudah Rasulullah Wasallam contohkan Jadi setiap laki-laki itu membantu istrinya Sebagaimana Rasulullah membantu istilahnya pekerjaan rumah tangganya Tidak hanya istilahnya bekerja di luar saja Tetapi di rumah apabila di luar maka dia akan bekerja Sebagaimana tugasnya, akan tetapi ketika di rumah, dia akan menjadi seorang bapak, seorang imam, yang mana boleh mengayomi daripada istrinya, anak-anaknya, dan istilahnya membuat bahagia di isi rumahnya. So itu sudah ada tuntunannya semua guys Tinggal kita menjalankan Memang di dalam setiap berkeluarga Di setiap kehidupan keluarga Pasti ada pahit manisnya ya Pasti ada tidak bahagia Seperti itu Tapi yang terpenting adalah Kita bersyukur atas apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita Jadi kita kalau bersyukur Maka kebahagiaan akan datang Tapi kalau kita senantiasa mengeluh Mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh Maka ya Kesedihan, kepahitan Akan ada dalam diri jadi kita. So, terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ini. Ini syarat menikah loh, guys. Syarat menikah bagi gadis Malaysia loh. Nah, teman-teman yang jomblo teman-teman yang single ya kan Nah belum punya pasangan Boleh nanti intip channelnya Abang Toha ini Sehingga teman-teman sekalian mendapatkan informasi yang lebih seperti itu So terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel Abang Toha Channel dan juga Cak mujib Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh